Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Agung Jamirda 21. Tentunya di channel kesayangan kalian semua, teman-teman. Eh, jadi, di sini saya akan memperkenalkan ke seluruh para subscriber eh, saya, dimanapun berada. Yang saya kenakan ini mungkin teman-teman belum ada yang tahu apa. Sakral apa atau seragam apa yang saya pakai Jadi ini adalah Sakral Pagarnusa Cirikas Cirikas Dari Sumatera Selatan Sumsel Oki Jadi ini biasa disebut Kalau di daerah saya Di Sumsel Sumatera Selatan Oki Ini adalah Sakral Jelerek ya Pagar Nusa Jeleret biasanya teman-teman yang lain menyebutnya. Kalau di sini, Pagar Nusa Jeleret. Kenapa dibilang Jeleret? Karena di dada kiri terdapat list. Nah, ini yang disebut Jeleret, dan ini adalah ciri khas. Ya, ini ciri khas dari Sumsel. Kalau mungkin teman-teman subscriber dimanapun berada, melihat sakralnya begini modelnya bisa dipastikan itu adalah dari Sumsel seloogi Oke okay. dan untuk pencipta sakral ini sendiri yakni almarhum Abah Nasir Almarhum Abah Nasiruddin Sirot sekaligus pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mutadihin di desa kami Desa Rantau Burian jadi hmm, jika teman-teman melihat hmm, Warga Pagar Nusa yang murah ini sudah pasti itu lulusan dari lemparan hasil rupiah siro Mungkin cukup itu saja yang bisa saya perkenalkan. Mungkin di video berikut berikutnya saya akan memperkenalkan lebih jauh lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.